Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada info untuk warga Konoha dari L2W Yuk persahabat ya, karena ronde 1 tinggal besok di aplikasi Jux Dukungan tentunya dibutuhkan untuk Bunda Lesi Kejora, L2W open donasi pulsa Jukes untuk beli koin Jukes di persahabat ya. Langsung aja, DM Instagram L2W.id persahabat. Kita simak di kalimat info caption yang dituliskan. Ronde 1 tinggal besok. Ayo yang belum donasi pulsa Jukes, DM L2W.id. Untuk Ronde 1 kita usahakan lagu rentera dan takdir cinta masuk ke top 10 Ronde kedua akan dimulai pada tanggal 26 Juli 2022 dan lawannya pasti lebih berat tapi kalau menang di ronde kedua kita bisa buat Dedek Lasty Kejara di makin dikenal di kancah internasional karena pemenang GTMA akan juks dipromosikan ke beberapa negara melalui juks yups kalau musik pop, kapop, jazz, mendunia itu udah sering. Tapi kalau musik dangdut yang noteben musik asli Indonesia, mendunia kalian tahu kan itu luar biasa. So, support Dede dan bantu kami mewujudkan mimpi kita bersama guys. Yuk langsung aja dml 2 w untuk beli koin jukesnya. Mudah-mudahan kekompakan semakin solid. Dari Leslo Lovers, Lesti Lovers, dan Bill Lovers semuanya. Tetap semangat tetap kompak dan tetap Solid kemudian persahabat disimak juga ada kabar yang sangat membahagiakan spesial hadiah di anniversary yang kedua tahun Lesler single terbaru Lesti gejora sekali seumur hidup tembus di angka 7 juta viewers Wow ini kejutan dan kebahagiaan yang kita dapatkan hari ini spesial di tanggal 24 Congratulations. 7 juta viewers di youtube persahabat ya Tetap kita selalu mendukung karya-karya terbaik Lesti Kejora Dengan selalu streaming lagu-lagu Bunda Lesti Terkhusus single terbarunya persahabat ya Mudah-mudahan Sebelum ulang tahunnya Bunda Lesti bisa tembus di angka 10 juta viewers Kita simak persahabat ya Langsung dikasih love oleh Abang L Wow ini kekiutan, kebahagiaan yang kita dapatkan dari Abang Fatih Melihat viewers sudah 7 juta langsung dikasih love tuh oleh Abang Fatih ya Masya Allah Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun sepedotingan Lope Skolesler Lope-lope dari Abang untuk 7 juta viewers ss nya Abang mau sebelum bunda birthday Udah 10 juta ya Amin semangat Yuk sama-sama kita semangat terus Jangan tentunya kendor semangatnya Tetap kita sebagai fans jati Harus selalu optimis Dan solid serta kompak Mendukung yang terbaik Apapun itu terkhusus untuk karya-karya Idola kita Di postingan ini pun banyak sekali ya Tanggapan komentar yang positif Salah satunya dari akun Eksta Bangga. Di situ mengatakan Masya Allah, Tabarokallah, Bismillah semangat semuanya yuk kita gaspul terus Abang Al-Fatih yang ganteng gemes oleh sehat-sehat selalu yanak Leslar, amin, Masya Allah banget ya mudah-mudahan, semangat terus untuk les lovers kita semua selalu sehat dan bahagia kemudian juga disimak persahabat banjir karangan bunga yang tentunya diberikan dari fanbase Leslar spesial di hari anniversary yang kedua tahun salah satunya karangan bunga yang diberikan oleh L2W sudah sampai persahabat ya karangan bunganya ucapan selamat happy dua tahun anniversary Leslar tetaplah menjadi pasangan gesrek kami wow selamat tanggal 24 untuk kita semuanya Masya Allah, mudah-mudahan ya Selalu kompak dan solid, amin. Kemudian, juga bersahabat, kita lihat ke fashionnya, Abang Fatih. Perhatikan outfit yang dipakai oleh BBL saat foto bareng dengan Papa Bilar ini semalam. Persahabat ya, dimulai harga baju yang dikenakan itu mencapai Rp 315.000 dan untuk celana, merek Fendi dibanderol Rp 4.944.595 Luar biasa, hampir 5 juta untuk harga celana BBL Dan untuk harga sepatu Dior yang dipakai oleh Abang Fatih itu mencapai 7.495.545 rupiah Wow, 7 juta lebih harga sepatu Dior yang dipakai oleh Abang Fatih Berkah barokah terus untuk idola kesayangan kita Berikutnya, persahabat, kita mampir ke TikToknya Papa Pilar bapak bila semalam mengunggah sebuah postingan video tiktok nih bersahabat ya saat pertemuan antara BBL dan baby azam masyalah banget ya ternyata viewersnya juga sudah mencapai 4,3 juta kali ditonton ini tentunya kebanggaan juga dukungan memang luar biasa dari orang-orang baik orang-orang hebat yang selalu mensupport idola kesayangan kita doakan dan dukung dan pastinya kita juga masih menunggu kabar baik di hari spesial ini Mudah-mudahan ada cedukan vitamin dan kabar gembira yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar menarik seputar Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang minuucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.